dan apa? Anu sih? aku mah pengen ngomong BGS kita mau kok? Hmm. si tas kok ini? ya wess lah aku tak balik sih ya Timbang aku nangginnya dari ubat nyamuk nanti sih Oh, ya. ngomong apa is Aku ora ngerti kapan rasa iki tumbuh Rasa sing nggarai atiku Sing pasti yo semenjak pertemuan pertama kae Saben bengi aku kelingan siramu Aku terus no karo awakmu sih Mugo oh. gelem ora mau dadi pacarku hmm. Spurane, Ir aku juga pengen ke kancah naik soalnya, -e, anak ngomong dia sudah tersengah nih apa? iya cah sehingga aku jepit tapi aku orang ngerti makanya saya ngomong apa orang sepuranya sih dia aku ungkap nih perasaan Iki di waktu yang tidak tepat bukannya aku egois tapi hati saya yang akan bisa mengucapkan terima kasih kepada para pengurus. Saya ingin mengucapkan terima kasih pilih para pengurus. Saya mengejar cintamu terima kasih kepada para pengurus. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pengurus. Saya ingin mengucapkan Aku tak balik sih yo. Yo sit. Di sian yo el. Er. Hati-hati yo. Coba. Yeah. Apa mas? Coba serok Oh, siapa mas yo? Oh. Biro mas. Halo. Halo. Hmm. Terima kasih. Oke, ya, nih ya. Terima kasih ya. Tuh. Apa? Kamu hah? Aku nemu iki lagi ini. iki? Masalah, baik Kangati harus membayari. Iya kaget Ngerti kan dia oh, kok kok bisa moromorom bayari? Terpaling pas kamu mau tahu ro Kangati di keluarga? Enggak ya. tapi ini apa lho? Ya nih. Tapi kau Kang Adi keluarga, Tapi ngambuh ya, yang tak memastikan spekulasi ini. Gak apa, Adi baru ya. Iya, bicara ini. Ini, Adi. bungi saat durungi duru baru yang Kang tutup. Adiw nilik nih. Enggak Kang Adi like kan adui baru ngelidiki. Eh ngawut awamu Ir, lah yang malah ratu lo mahawat dewi. Kik sesok sekolahnya pie, siapa lo? Lo es mulai aduh lewat burik kena orang di kancing lo, main di celotok. Tapi resikonya gede lo Ir, ramai lu ya aku? Eh huh, mana ada melu, rugiwe. Wangi penderes so kok kagadi ya Tapi kan saja nih kena, dek kan adik langsung. Opo yo bagal disauro itu khas, sampai kapan rasa penasaran ini menghantuimu mu? aku yuk keah. Tapi, bener yo. Yo Slakno, malah aku. Nanti yuk terbaik, wey. Ih, aku terbaik, Wei. Ii. Aku jelas tolonglah. Nya apa lo? Cek. Iya sih Dio. Hmm. Iya iya. Tapi ojung ya, kau aku, izin aku. Lah lah, kancahku cah cah. Enak sing lagi kasmaran niki. Juga nado ketrimo ya aku. Eh? Trimo? Yo ya, yo lah. Ini lo tidak tembak neng kan hati. Good lah, brother. You must mengusirku, tak susul bu. Hmm. Oh, siap-siap, tak ngebusek ya. Yo. yo. oke ba <tik> Lah nggih. Niki Mbak? Apa wong iki itu ra tanggiane meresok. Oh, nggih, tidak. Ah, Tidak. Nah. Hei. Nah, mesti seru game lo. alam kita Aku Hmm. ayo ya rencana mau rencana apa, apa? rencana <tuk> <Yeah. tuk> menyelinap setiap jam-jam mau lo. Walah, Kang Adi jam ya? ya, oh, hmm. jam, -jam. Eh, jam 10 lho ya aku, ngomong ibumu ya, oh. nah, Ya. Yeah. oke, siap jadi titik kumpulan ngomongmu ya Ir. Yo, oke okay, siap. Yo. Bupu oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. um, bupu aku tak Kau eh. ada susun strategi nih uh, yo. ya, yo. di salah tak disayok. Jaga hati. ke Merlangga ya. Soale arek kerja kelompok aku ning Merlangga. Hooh, oh, cepet pulang malam-malam lho ya. Loh, kan nginep to, semalam Semalam ya lho. Aduh. Kok gak omong Bunda mang tole. Kan guru Bunda siapkan baju-bajumu. Ustak tak siapkan dewe Bun. Sini tak ya perlengkapanmu senpamu wes to, bajumu sudah kasimu sudah bu, eh, pinjian terapamu ya, Enggak usah wes, bapunda yang nganter, Enggak usah wos. tak berangkat dulu aja, Ya, wes mau gitu hati-hati. Assalamualaikum, salam, si toile, sanggumu wes to, udah tambah lagi mau, Enggak usah wes pun, tadi masih turah kok, eh, piye toh asbiki Bilangi kok Usteko kayo, Er, Bu Rizky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ula jangan nginep meriki. Oh iya, Kak Popo, wis tak siap main kamar Er, tapi yo ngepurani yo berantakan. Begini Bu Sami Mawon, Er. Iya, kita bergerak semoga Bu iya yeah. wah oh, malu seragam ya kok dengaran kamarmu rapi bersih wangi bisa bikin hasil masih lemak ada sibukku puas dasar tak kira mas regep orang oh, panggah aku panggah apa? kopro ya? iya iya lah, udah ngerti no. yowes yow, jadi strategi ada yow Kau ada rakunangan ya? Paman jelek naik pawon. Saat tudungnya warungnya tutup, warungnya lo cilik. Kita akan jelek naik nanti. Di... Oh iya, iya bener ya. Lepak tiba pulau angin. Ya. Orang lewat lawangnya rusak terus piye. Oh iya, Anu Kita eh. cakap lagi bersih-bih. Kayak nak film-film ya, silah. Tahu bersih berapa ya? dan karena ini tiap fitting ini oke okay. Kamu menjeluh, mumpung anget banget Iya, kok. Ini cipet-cipet ini Itu nih, Shay Terus pilih Yakin ya, bisa membuka lawang keku ini? Bisa dijajar sektor terus naik misalnya masih sama bu awak dua sampai nyapa itu situasi sekitar tuh waktu lali lawanya ditutup like semarin buka terus waktu rame mas padan lho tiwa ngeni mas teknik Kang Adi di seluruh kurung terus lagi berpikir ada yang lidarung Kang Adi tapi mulai ke kota sih buku catatan utang seru bantal, soramben. kasul, seru amben siap Kagundelok soro amben. Medeni kok kayak pas mau inguk tiba e nek wong bijal. Yole nek wong ra apa pole demit bijal. Yus rasane delok soro anu. Terus lek nah, kan, Smart disisir barang barangnya Kang Adi piye to, Is? Nah, kan lek Smart disisir to, awake ora apa iseme lagi disimbunekne Kang Adi. Menawa nemu diare apa ora? Lah lek ra nemu apa-apa. Ya Allah, Bibi. Awek gak penasaran karo Kang Adi lo? Melatar belakangnya si pieun lo? Pah, aku ngedede kok Ir. Operasi mencari tahu siapa Kang Adi kita mulai sebentar lagi jam sepuluh malam. yuk saya bagi ya. ya, si. tugas ini aku bisa aja mau apa-apa ya? Rana mau enak ini ya, urung titik belas ini ya? apa? gak Kan ngerti dewa kudinan loh, tikus lah lah ora ora, apa nah, aku, apa ta 你都都馬來,來,來。 Hmm, apa Loh, apa itu, apa lo, Kang. Enak, enak pokoknya. Ini enak, pokoknya. Iya, enak, pokoknya. Iya, ini iya. Iya, iya. Iya, iya. Enak, pokoknya. Iya, iya. Enak, pokoknya. Iya, iya. Enak, pokoknya. Enak, pokoknya. terus terang, tak pokoknya. Enak, pokoknya. Enak, pokoknya. Enak, pokoknya. Enak, pokoknya. Enak, pokoknya. Enak, Masa nih, kau yoi, masih butuh juga tenan. Awam butuh apa mas. Butuh kue beras, oke. Kayak gini, pirang-pirang Dino nol, ibu juga rasa memang. Kayak bensin, mau sok nggak, puluh paling tegalan tuh aku. maksudnya rasa sumbangan belas ini, gue. Nyoh iki. Dikene beras, mie ya, titik. Oh, kan oh, aku matur suun ya. Awak Awakmu lo masih enom. Kok tumindakmu ini lagi keluarga koyo opo? malah keluargamu Suncan, yo. ya. Ini Tapi sak jani om sak ngerti Pistol menengok awakmu secili, ngerti butuh wong sing umah -umah Yo, luk -luk kui tahu neng posisi nih Wong Gue aku kubian tahun dua keluarga rapi wedok sing paling desa. sing menang-menang tak ter karena biyen aku wong randu Wida di beban tersendiri yo Mas yo akeh wong lanang sing luweh ganteng luweh sugih tapi bujuku kok tetap milih aku ya Kesasi rong rongsasi kehidupan bahtera rumah tanggaiku indah oh indah Pokok ayo so sweet lah serasa dunia milik berdua aku dengan usaha kecilku bertani kedelai semua berubah saat pemerintah pun memutuskan untuk mengimpor kedelai setelah kedelai impor masuk waduh kedelai lokal nggak payu. Di samping kualitas lebih bagus impor, harganya pun lebih murah dari kedelai lokal. Aku rugi wah pol, nggak balik modal. Saat itulah aku terburuk. Paskui, lucu meteng gede, wis Arab lahiran, tapi aku malah rugi pol. Alhamdulillah ono air rezeki gai Jabang bayi itu bolong sasi sawiairan rucuku mulai krosok kabeh kebutuhan rumah tangga kekurangan bujuk pun iso nyanda ndak iso koyok panca-kancani aku yojani yo me nih tapi yo pas kuwi aku kan mirs usaha cuma drum oleh rezeki ini sih ngakeh yo, mak cukup gawe mangan naik, Alhamdulillah sampai pada akhirnya bujuku pamitan pengen kerja neng luar negeri yo, jari ini gawe nyukupi kebutuhan seorang tapi aku malah ora setuju. aku kalut, mikir piye yo, caranya oleh duit kanggung menemui bujuan anakku Penggiruwi, aku nekat. Aku bobol wong uang. Sing tak sesali sampai saya. Tapi juga aku bersyukur pas aku bobol, aku kikonangan. Tapi bukannya aku dikepui utawa di masa, lah uang sing wong, malah menaik aku duit sampai kena tanggi muda bangun warung kopi. Iki terus aku Ticlono. Meski aku duwe usaha warung kopi, tapi pendapatanku yo ora mesti. Menang-menang bojoku lumo. Aku ditinggal Dewi. Aku orang ngerti kabare bujuku sampai saiki koyo apa Aku meneh anakku. Anakku jarinya dititip nih budene neng luar kota sampai saiki. Aku kurang ngerti biar rupanya anakku. Anakku pun jurang ngerti. Bapak Iko oh. Yoke, piye, saat ini memusuhan tunggak nih, mudik menuju ke Anakku sehat terus, yo, muka-muka iso ketemu anak baru. Menuju ke loh, jadi foto sing ninggu ini. Talasannya saman, ku foto keluarga muka foto bui foto nih. Ne... Kucu karo anak kubi Larisa Siti Kowirunisa Biasanya tak celorisa Ungi iki Cerita kehidupan Kang Adi Ditutup dengan kerinduan yang belum terbalaskan Hening dan dinginnya malam Merasuk sampai ke tulang Namun masih terasa sedikit hangat Pancaran hangat itu Berasal dari semangat Dan secerca harapan Kang Adi yang berharap bisa bertemu terlebih lagi bisa berkumpul bersama keluarganya Assalamu'alaikum, Bu. Eh, sampaian kabar, Bu. Yo, ngalah. iki Mariani, iya. Yeah. Enggak, Bu. juga. Oleh Nah, ini berarti kita seksi. Soalnya, di dalam itu. yang Yo, yo. Kok bisa Kan ada bulk order Loh, cepet musih. Like, yes. karena selama cepat ikut tak kau. Wow. selama ikut juga, harus kita tak Aku, aku suka kita datang ke kancan